Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menunjukkan teknik mencangkul yang benar Teknik yang membuat lahan pertanaman Lahan untuk tanam yang bagus Karena kalau asal cangkul saja Dia akan berpengaruh dengan tanaman maka kali ini saya akan tunjukkan tekniknya baiklah ikuti terus simak saya menyangkul para sahabat sahabat rapi rapi lurus tengahnya udah bisa dikasih tai kambing atau rabuk kandang Ini bedengan ini bisa ditanami segala tanaman, seperti cabai, tomat, atau bawang. Bunga pun bagus, semuanya bagus karena ini sangat gembur, sangat gembur ya, para sahabat. Ya, baiklah rasa cukup sampai di sini teknik menyangkulnya seperti itulah pengalaman dari saya semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like komen subscribe dan bagikan video ini ya para sahabat supaya bermanfaat bagi yang belum bisa-bisa kalau yang bisa mungkin ya lah begitu mungkin begitu bagi yang sudah bisa oke terima kasih salam sukses dari petani muda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh